Ini Purisma sedang memantau banjir yang terjadi di Surabaya. Kami terjadi di Surabaya karena Saya dibilang tidak bisa kerja. Siapa yang gak bisa bilang kerja sekarang? Kalau ngawur jawab gitu.